yang semula gacor kemudian tiba-tiba menjadi jarang mengeluarkan bunyi, maka andanya harus ditangani secara tepat dan cepat. Hal ini bertujuan agar kondisi tersebut tidak semakin parah. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui penyebab burung murai batu macet bunyi. Faktor-faktor murai batu macet bunyi dan cara mengatasinya banyak faktor yang menyebabkan burung murai batu menjadi malas bunyi yang antara lain adalah 1. Dalam kondisi sakit Burung murai batu yang dalam keadaan sakit akan lebih banyak diam serta sering mengangkat salah satu kakinya Kebiasaan lain burung murai batu yang mengalami sakit adalah mengembangkan bulu-bulunya Kondisi ini hendaknya segera diatasi agar tidak bertambah parah yakni dengan memberikan ekstra puding seperti kerotum atau jangkrik dalam porsi yang lebih banyak dari hari-hari biasanya pemberian EF ini sebaiknya dilakukan setiap hari hingga kondisi burung tersebut pulih dan dapat kembali gacor lagi langkah selanjutnya dalam mengatasi burung murai batu yang macet bunyi akibat sakit adalah untuk sementara burung jangan dimandikan dulu burung cukup dicemur setiap hari selama 15 menit Anda dapat membersihkan kandang setiap hari dengan tujuan agar tidak mengundang bibit penyakit Ganti air minum setiap hari dengan menggunakan air yang bersih Selain itu juga, Anda juga dapat memberikan vitamin khusus untuk burung kicau sebanyak seminggu tiga kali Yang telah dicampurkan pada air minumnya Langkah berikutnya adalah dengan full krodong Kemudian, letakkan di tempat yang tenang. 2. Proses Mabung Burung murai batu yang sedang mengalami proses mabung akan cenderung lebih malas dalam beraktivitas serta malas untuk berkicau. Hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang kurang baik. Pada fase burung murai mabung akan terjadi perubahan hormon di dalam tubuh burung tersebut. Apabila burung murai batu macet bunyi yang disebabkan proses mabung, maka hal ini tidak perlu Anda khawatirkan. Karena kondisi tersebut akan pulih atau normal kembali setelah proses mabung selesai. 3. Burung murai stres Burung murai batu yang mengalami stres juga dapat menyebabkan burung ini macet bunyi. Stres yang dialami burung murai batu disebabkan banyak faktor. Di antaranya sangkar terjatuh serta adanya serangan atau ancaman dari hewan predator seperti ular, tikus, kucing, dan yang lainnya kondisi lingkungan yang kurang kondusif, sebagai contoh adanya suara gaduh atau banyaknya gangguan yang membuat burung ini tertekan atau burung murai batu yang mengalami kalah lomba di trek atau mendengar suara burung lain yang sejenis lebih bagus atau mapan. Untuk mengatasi burung murai batu yang macet bunyi disebabkan burung yang stres, maka solusi yang dapat Anda tempuh adalah dengan mengasingkan serta menempatkannya di tempat yang lebih tenang jauhkan dari suara burung sejenis atau burung lain yang memiliki suara keras serta nembak untuk mengatasi burung murai batu macet bunyi adalah dengan diterapi hendaknya burung murai batu dibuat lebih tenang dengan digeredong full serta didekatkan dengan suara gemercik air sehingga burung tetap berelaksasi dengan tujuan agar kondisi burung cepat pulih dan bersuara gacor lagi